Assalamualaikum. Kali ini aku akan berbagi kue jadul yang di model kekinian ya. Nah ini bahan bahannya. Yuk ikuti. Ini bahan pertamanya adalah singkong yang telah diparut ya. Singkong ini aku parut tadi udah dan aku udah peras juga. Ini kemudian kita kasih sedikit garam, sedikit vanila bubuk. nah ini kasih tepung kanji ya beberapa sendok ya 3 sendok sekitar tiga sendokan gitulah kita kasih tepung kanjinya ya kemudian kita aduk seperti ini, ini kita aduk-aduk ya nah kemudian kita tambahkan gula merah yang telah diiris-iris halus ya ini gula merahnya tadi aku pakai sekitar seperempat ya, opsional Bunda mau pakai berapa tergantung suka selera manisnya ya. Kemudian aku tambahkan ini margarin ya. Ini margarinnya sekitar 1 sendok makannya atau ya, -ya segituilah terserah ya maunya seberapa. Yang penting kita pakai margarin supaya lebih enak, tapi tidak pakai pun tidak apa-apa ya, personal saja. Ini pakai santan ya. Aku pakai satu bungkus santan instan ya. Boleh juga dengan santan cair atau santan kelapa asli ya. Ini aku pakai santan instan aja satu bungkus. Boleh juga kelapa parut ya. Ini terus kita aduk-aduk seperti ini, aduk-aduk sampai tercampur rata ya, sampai semuanya tercampur rata dan menjadi satu warna gitu, warna coklat gitu jadinya nantinya ya. Nah ini kita aduk-aduk sampai rapi, sampai selesai. Oh ya bunda, sambil aku mengaduk-aduk ini, jangan lupa ya komentarnya. Like dan subscribe channelnya ya, agar aku lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Ya, Bunda, bantu aku untuk mengembangkan channelku ini. Ya, Bunda, dan semua kakak-kakak juga boleh, semua adik-adik juga boleh. Ya, terima kasih yang sudah subscribe channelku, dan terima kasih yang telah support aku selama ini. Nah, kemudian ini setelah... Tercampur seperti ini, nah, kemudian kita cetak ya. Kita cetak, dicetakan agar-agar ya. Ini kita cetak, ambil, kita tepuk-tepuk sampai supaya ke bawah gitu ya, supaya rapi ya, supaya hasilnya madat ya. Ini kita tepuk-tepuk begini supaya padat ya. Semua kita cetak sampai selesai, ya. Ini kita cetak sampai adonan habis, ya. Oh ya, bunda, untuk adonannya agar lebih enak lagi dikasih sedikit air, ya, bunda, ya, supaya lebih encer. Jadi, seketika mengukusnya nanti tidak hmm, keras, ya. Ini kalau zaman dulu itu namanya kira-kira utri ya, Bunda ya. Atau kue jadul ini biasa disebut utri ya. Atau ketimus kalau kata orang Sunda. Nah, ini hmm, kita buat model gini seperti ini biar irit daun ya, karena sekarang kan sudah susah daun kalau di kota ya, Bunda ya. Nah, ini mini sangat referensi sekali ya kalau yang susah daun ini kita bisa kita bungkus seperti ini saja. Oh ya, ini juga bisa juga jugalah Bunda untuk ide jualannya. Ide jualan kekinian nah. lebih cantik hasilnya ya. Ini bisa untuk ide jualan bagi Bunda-bunda atau bagi kakak-kakak yang ingin buka usaha modal sedikit ya. Nah, ini bisa kita buat ide jualan ya, Bun. Karena dengan tampilan yang lebih modis kayak gini, lebih cantik seperti ini, semoga lebih laris jualannya gitu loh, Bun. Nah, tapi aku ini hanya untuk makan saja ya, jadi buatnya juga tidak banyak. Ini kebetulan hanya untuk cemilan ngopi, temen ngopi saja ya, Bun. Nah, ini setelah seperti ini, ini siap dikukus ya. Ini kita tepuk-tepuk, kita padatkan ya. Hmm. Ini kita siapkan kukusannya. Ini kita kukus sekitar 20 menitan ya. Ini kita kukus seperti ini. Nah, ini bagus sekali Bunda hasilnya cantik nantinya ya. Nah, ini kita tutup rapat. Nah, ini setelah direbus selama 20 menitan, ya. Ini hasilnya seperti ini. Tapi, untuk memastikan kematangannya, ini kita tonjok dulu. Jika sudah tidak lengket pada tusukannya, ini berarti sudah matang, ya, Bun. Oh, ya, Bunda, ini juga bisa untuk ide jualan di rumah, ya, Bunda. Ya, silahkan dicoba, Bunda sudah matang, kita angkat diangkat masih panas ya bun ya. jadi diangkatnya satu persatu ini saya angkat Kemudian setelah diangkat, ini kemudian kita keluarkan dari cetakan seperti ini ya, bunda. Kita susun, kita keluarkan dari cetakan. Ini boleh kalau untuk ide jualan dibungkus lagi menggunakan mika kemasan plastik itu ya. Tapi harus setelah dingin ya, setelah kuenya ini dingin. Kalau panas nanti cepat basi. Kalau sudah dingin kan tidak cepat basi itu. Ini kita keluarkan dari cetakannya satu persatu ya. Hasilnya cantik kan, Bun? Ini adalah kue utri kekinian ya. Seperti ini hasilnya. Nah, ini setelah selesai seperti ini bisa kita kasih topping kelapa parut yang sudah dikukus ya. Supaya tidak cepat basi, dikukus ke dahulu kelapanya. Ini, kalian kasih toppingnya di atasnya kelapa parut. Nah, cantik kan, Bunda? Hasilnya selamat mencoba. Terima kasih telah menonton channel saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih bunda-bunda semua, terima kasih kakak adik semuanya.